Ah. Tadi dia berhenti. Berhenti di situ. Bukan. Ah. Tadi dia berhenti ada orangnya di jalan. Oh iya. Kita naik jembatan dek. Eh. Oh di jembatan ini banyak kecelakaan dek. iya. Eh. Oh, ini bus berantem sama mobil apa nih? Eh, Ibu buso cantik. Busuk. Mobil buso. Bapa. Buso. Ini buat buso yang kecil nih. Mobil, mobil buso yang paling besar di mana dek? Eh cari di mana dek? Tiba mau bawa truk dulu kita bawa pulang nanti bawa, bawa baru bawa pesawat. Pesawat. Kecil -kecil. Mana truknya? Di mana? lupa? Eh boleh boleh boleh. Ya. Oh salah arah kita dek. Mana? Ini. Sini. Ini. Yeah. Oh okay teman-teman. Nanti kita kesini arahnya. Pas kamu eh, jalan. Oke oh, sini. Bukan. Oh, nah, ini pesawat ni dek. Eh, Ijenjini pesawat yang yang yeah. bapak huh. yang hitam, yang okay. yang bapak bapak bapak yang mau pesawat kecil, kecil itu yang merah cantik. Iya, yeah, iya, yeah. oke, oh, sembunyi lagi kan? Ya, banyak kan? Iya, iya, oke. Sudah, mana ini jembatan nyanyi? Oh, iya, ini jembatan oh. angker Apa <laughs> jembatan angker kecil? Oh, jembatan angker yang iya, iya, besar Ah, di sini Aba. kita. Oh. Tula. Ah, maka, Tula. Berhenti dulu. Oh iya di mana deh? Oh ke sini. Dek. Mana? Mana Tule. truknya? Oh mana deh? Tuh. Tuh. Oh Tuh. ternyata kita mau nyampe teman-teman. Mana gasnya? Oh. Oke okay, teman-teman. Oh, ternyata kita udah nyampe. Turun. Sip sip bentar deh. Oh, aduh ditabraknya nanti deh. Ah. Oke okay, teman-teman. Ih ah, enggak ancur deh. Iya si ini truk pelindung apa, apa ini ba apa ini ba apa ini ba ini tangganya buat naiknya ini apa ini ini apa ini ba ini ini ini ini angkat minyak tuh bongkar minyak nah, ini kita masuk dek kita bawa pulang